Saudara-saudara sekalian yang perlu dibanggakan, pada hari ini kita akan belajar mengenai fluida dan untuk memulai tentang fluida tersebut, kiranya saudara-saudara mempunyai gambaran yang nanti bisa diperjelas pada saat Anda membaca blog uh, kami tentang fluida statis dan fluida dinamis. Ini adalah pengantar dari pelajaran bab keempat dan bab kelima sebelum nanti kita belajar tentang teori kinetic gas dan termodinamika. Sehingga semester ini pelajaran saudara akan menjadi lebih lengkap Pada blog ini nanti, saudara-saudara akan dihubungkan lembar kerjanya dengan Hyperphysics mana sudah tersedia beberapa peta konsep yang dinyatakan dalam bahasa asing Saya perjelas, dalam fluida statis nanti Kawan-kawan ini akan belajar yang pertama mengenai massa jenis Selanjutnya mengenai tekanan Kemudian tekanan hidrostatis setelah tekanan hidrostatis itu tentang hukum Archimedes, yakni gaya apung, kemudian beberapa hal tentang tegangan permukaan, kapilaritas, sampai dengan hambatan di dalam fluida yang disebut dengan bilangan Reynolds, viskositas, kekentalan. Nah, di sini yang nanti agak ramai. Kita akan mengadakan percobaan tentang jenis tentang tekanan tekanan hidrostatis kemudian hukum Archimedes kalau dengan permukaan ini kita bisa melihat dari permukaan air kapilaritas ini adalah daya serap kain terhadap air dan lain-lain ini bisa dilakukan dalam percobaan yang sederhana di rumah untuk masa jenis tekanan tekanan hidrostatis sampai hukum Archimedes nanti kita gabung dengan percobaan dari fluida dinamis hukum kontinuitas Kemudian debit fluida, setelah itu hukum Bernoulli, serta penerapan dari fluida statis. Termasuk di dalamnya ada asas penerbangan. Baik, kita bahkan oke, okay, masa jenis kaitannya apa saja. Dilambangkan dengan Rho, ya ini masa setiap satuan volume. Ada satu timbangan dibagi ukuran volumenya. Untuk menimbang, sudah jelas nanti dapat masa dalam satuan kilogram. Untuk volume, nanti dapat meter kubik atau sentimeter kubik atau liter. Satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian tekanan. P. Gaya persatuan luas Kadang-kadang kita membuat suatu jargon Supaya tidak besar tekanan Jangan banyak gaya Atau untuk memperbesar gaya Tekanan diperbesar Satuan dari tekanan Untuk menghormati ilmuwan dari Perancis Diberikan dengan satuan pascal Atau PA Untuk satuan gas ada yang menggunakan atmosfer Ada juga yang menggunakan PSI Satuan internasional lain Yang sering dipakai pada tekanan ban setelah itu ada namanya tekanan hidrostatis nah, jadi tekanan hidrostatis itu kalau semakin dalam dalam fluida berarti semakin ke bawah mendekati dasar di kedalaman karena dari permukaan ini dianggap 0 maka tekanannya ada dua macam ada tekanan e, di udah di permukaan rho g h dimana rho adalah massa jenis fluida Nah, tekanan permukaan ini biasanya sudah menjadi tetapan yang disebut hasil percobaan Torricelli, nilainya 101,325 pascal, atau disingkat 101,3 kilopascal, ini setara dengan satu atmosfer. Ada tekanan relatif berdasarkan kedalamannya, ada juga yang disebut dengan tekanan absolut, ya ini tekanan permukaan ditambah tekanan relatifnya. Karena semakin dalam, ditambah dan tekanan udara luar. Penol ditambah dengan rho, yaitu masih jenis fluida yang ada di sekitar sini. Tambah dan percepatan gravitasi yang diakui, misalnya 10 meter per kuadrat atau 9,8 meter per kuadrat. Nah, nanti ini bisa juga dilakukan percobaan pembuktian berapa besar percepatan gravitasi bumi menggunakan fluida dengan parameter yang sudah diukur. Dalam percobaan ada bejana, diukur, ketinggian airnya, Kemudian diantara ini ada lubang, yang juga diukur ketinggiannya dari bawah. Nah, dari sisa ini ada tekanan udara luar, nanti airnya akan jatuh, kita akan ukur berapa jaraknya. Ini dikalibrasi, karena dia menggunakan waktu, menggunakan akar 2H per G. Nah, G-nya ini bisa dihitung berdasarkan waktu dan ketinggian yang diperoleh. Nah, kalau x ya di sini, jauhnya X adalah V dikali T. Bagaimana menghitung V? V-nya didapat dari akar 2GH. Berarti kita memerlukan parameter jarak dulu. X ini diukur, jaraknya, T-nya juga diukur, menggunakan stopwatch, nanti kalibrasinya kita akan mendapatkan nilai dari percepatan gravitasi. Kemudian gaya apung, atau penerapan dari hukum Archimedes. Kalau tadi tekanan adalah gaya dibagi satuan luas, berarti gaya adalah P kali A. P ini isinya siapa? Rho G H kali A H ketinggian A luas maka dia bisa disederhanakan menjadi volume seperti ini lalu bejana yang satu ke bejana yang lain dibuatkan hubungan tekanan satu sama dengan tekanan kedua kalau dia berbeda penampang nanti lebih jelas ada di LKPD bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ini pun bisa dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis yang lain, pH ditambah F2 per A2. Jadi persamaannya juga bisa dipengaruhi dengan hal seperti ini. Jadi tidak saklek, hanya hubungan tekanan batin saja. Nah, mengenai tekanan permukaan, viskositas, dan lain-lain, nanti kita bahas di kelas, karena saya lanjutkan ke debit, atau fluida dinamis. Debit itu berarti Banyaknya volume setiap satuan waktu. Jadi V besar ini berarti volume. Q ini berarti volume per sekon. T ini adalah waktu. Persamaan ini dapat juga dinyatakan menjadi V kali A. Jadi kalau ada jambulnya, ini berarti adalah kecepatan fluida mengalir. Dan A di sini adalah luas menampang. Setelah itu ada hukum Bernoulli ada P1 ditambah Rho 1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho h 2 plus setengah Rho V2 kuadrat P1 dikurang P2 sama dengan Rho 2 dikurang 1 ditambah setengah Rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat perubahan tekanan bisa dipengaruhi oleh perubahan ketinggian dan perubahan kuadrat kecepatan nah, misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini akan mempunyai identitas A ditambah B dan A dikurang B. Khusus untuk nanti membongkar tentang persamaan Bernoulli. Baik, sekian pelajaran kita.